Guys, kali ini saya berada di salah satu tempat wisata yang paling viral di 13 Tangerang, yaitu Handperland. Nah, nanti saya akan berbicara atau berbincang-bincang dengan owner ataupun pemilik dari Handperland ini bagaimana kisah terjadinya wisata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kembali lagi bersama saya di channel Dedizetrio Official. Pada hari ini Senin, saya berada di uh, tempat wisata yang sedang viral yang di 13 Kota Kampar yaitu Hand Perlen yang berada di Desa Binamang. Nah, pada saat ini saya bersama dua orang narasumber. Yang pertama uh, siapa nama? Guntur. Pak Bang. Bang Guntur. Ini kamal, kamal. oke, okay. Bung Kamal. Nah, mereka ini adalah salah satu petugas yang diberikan tugas oleh pemilik dari tempat wisata ini. Nah, kita akan sedikit menanyakan uh, tentang perkembangan wisata uh, yang Emperor ini yang berada di Desa Binamang. Seperti itu ya. ya? Nah, beruntung sekali, penonton yang menonton pada saat ini akan mendapatkan informasi tentang Henferland. Ya. Yang nah, pertama saya tanyakan Bang Guntur. Ya. Henferland itu berasal kata dari mana, Pak? Bisa dijelaskan? Henferland itu. Iya. itu kan arti kata kan orang pemiliknya kan dua. Iya. Yang pertama Yang kedua Hendrik hmm. Ferdinand. Oh. Jadi itu makanya dibuat namanya itu Henferland Henrik Ferdinand. <laughs> Ternyata Henferland itu adalah nama Pemiliknya, Henry dengan Perdinan, Perdinan makanya Hemperlan Percari. seperti itu ya, ya. Nah, ilmu baru ini saudara hmm. e, Penonton kita di channel The Desert Official Nah, Hemperlan ini e, berdiri ataupun dibangun dari kapan? Mah? Sejak tahun 2019, 2019. Ya. Uh, awalnya seperti apa maksud saya? Apakah sudah terpikir menjadikan sebuah tempat wisata atau bagaimana? Oke, kalau dulu waktu itu pertama-tama di sini kan yang tahunya awal itu cuman kapal itu lah, kapal pesisir itu yang baru datang. Oh, jadi ditengok, ditengok selanjutnya perkembangannya itu masih banyak pengunjung lantaran ada kapal itu jadi otomatis yang punya itu dibangunlah sesuatu kerusata. Oh, luar biasa. Jadi ternyata... Uh datangnya itu kapal itu dari mana kalau itu dari Dumai dari Dumai dari Dumai pemiliknya pemiliknya yang tadi lah pemiliknya oh hand tadi ya tadi dibeli oleh beliau seperti itu ya oke selanjutnya Bang Guntur sebagai orang yang mungkin dituakan di sini yeah. ya melihat perkembangan di sini Mulai viralnya sejak kapan? 2019 lah. Oh, dari 2019 itu ya. sudah mulai viral seperti itu ya. Akhirnya itu. Oh, nah. Seperti itu. Baik. Kira-kira uh, uh, penonton di sini mungkin yang belum tahu tentang hamparan bisa dijelaskan sedikit uh, keterangan lengkapnya. Maksudnya hamparan ini berada di seperti apa gitu. Silahkan. Seperti Maksud saya gini, hamparan ini uh, berada di uh, Desa Binamang seperti nah. itu ya dan dan apa namanya uh, tidak jauh dari desa uh, binamang kota seperti kota. itu ya berapa sekitar berapa kilo ya dari kota ya dari bangkinang dari bangkinang sekitar berapa kilo Itu ada empat puluh lah ya. 40 kilo ya <tik> kalau daerah uh, ininya pekan barunya mungkin sekitar lima berapa enam seratus kilo seperti itu dan dari sumber ada pengunjungnya ada ada ya ada. ya kalau sumber itu namanya itu kan udah termasuk Pangkalan itu kan udah sumber. Iya ya? betul sekali. Oke. Okay. Dari Sumber, mm -hmm. dari Lumai, mm -hmm. dari Jambi. Oke okay, oke. Okay. Dari Sidempuan. Oke okay, oke. Okay. Nah bisa dijelaskan kepada para penonton kita yang ingin masuk ke Kamparlan, kira-kira uh, apa saja yang harus mereka ini maksudnya? uang apanya gitu seperti itu bisa dijelaskan uang, oh, masuk dari palangnya sepatutnya dari palang itu kalau orang itu per orang sepuluh ribu sepuluh ribu ya per orang ah. yang dewasa yang dewasa nah, kalau anak-anak okay. kelas 6 SD ke bawah tidak dikutip oh kelas 6 SD di bawah tidak dikutip tidak ternyata tidak dikutip. Uh, terus kalau hari libur ada yang apa khusus ya kalau hari libur? hari sama semua sama semua, nah. tetap sepuluh 10 10000 kalau anak sekolah tidak bayar nah, nah di dalam nanti uh, kita bukan anak sekolah oh, yang dibawa... dibawa anak sekolah maksud nah. saya enam tahun ke bawah oh iya iya nah. baik, baik, jadi baik. kalau awak itu dibuat sepuluh 10000 per orang itu mm -hmm. jadi nggak mahal, nggak murah betul nah. sekali, betul sekali sudah termasuk parkir? sudah termasuk parkir Halo, baik. kalau seandainya <laughs> mereka butuh makanan apa tuh lain lagi cerita nah, ya? lain cerita, di stand ah. foto lain mm -hmm. cerita <laughs> Baik nah, di sini apa saja kira-kira yang bisa dinikmati oleh para pengunjung kalau di sini? Oh. Kalau di sini untuk foto-foto yang pertama di stand foto, di sama di kapal. Oh, di kapal. Yang jalan kedua jalan-jalan ke tengah pakai kapal. Oh, di, kita difasilitasi seperti itu ya. Ya, cuman awak membayar. Membayar, betul, betul. Yang ketiga suasana yang indah lah, oh, yang iya. menyejukkan. Iya. Pernah yang ada ramah pada iya. Pernah ada orang bermalam di sini nak? Kalau orang camping ada. Oh camping ada ya? Ada orang camping di sini tapi tidak bisa membawa sembarangan orang. Oh. Tidak macam remaja-remaja apalah tidak bisa. Oh nggak sembarang. Artinya Jadi awak uh -huh. harus dikasih pengerahan oh, sama iya. orang itu etika dijaga sopan santun dijaga. Betul sekali. Berarti artinya gini tidak boleh sembarang masuk orang yang nah, ingin berkemping di sini ya. Iya. Berarti mereka harus hubungi bang. Melapor bang. dulu baru bisa. Oh. Kalau tidak melapor tidak bisa. Oke. Okay. Baik, nah kegiatan-kegiatan yang sudah pernah ada orang melakukan di sini seperti apa saja bang? Kegiatan, apa? Uh, uh. Ya kegiatannya tahu, itu macam orang reuni, reuni, uh, uh, oke okay. macam uh. komunitas, hmm. macam imlek, hmm. banyak lah, banyak ya. Nah kalau boleh tahu dalam bulan terakhir ini bisa nggak kita pantau pengunjung yang sudah masuk? Kalau dalam bulan ini? Iya, yeah. kalau dalam bulan ini bisa pak pantau. Uh, berapa kira-kira? Sekitar sembilan berapa itu kalau sembilan juta 500 berapa itu sembilan ribu eh 950 orang Oh maksudnya penghasilannya semua Oh gitu ya Oh awak kan tergantung di tiket betul-betul betul-betul betul iya betul, betul, betul, nah. betul. <laughs> yeah, iya yeah. tapi kalau kan dihitung-hitung satu-satu nah. enggak bisa Pak nah, bisa oh ya yeah. penjualan Mata, tiketnya penjualan dalam bulan tiket ini sebanyak sebanyak 950 berarti sembilan juta 500 luar biasa ya nah. dalam sebulan Jadi, ini sudah dikunjungi oleh 950 pengunjung seperti ah. itu ya yang dibawa dari enam tahun tadi nggak dihitung ya berarti Ayo, ya? Nggak dihitung oh, yang iya, tiga iya. tahun yang dua tahun yang lewat enggak dihitung. Ah, iya balik, balik, balik. Nah ternyata memang sangat diminati tempat ini selain tempatnya juga enak pemandangannya juga ah. uh, untuk apa namanya? Untuk parkir pun ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan ah. seperti itu ya. Ah. Yang apapun kalau dari HP itu foto-foto private mm -hmm. sering di sini pak? Oh sering di sini ya? Ah. Baik baik nah kalau bang Gunter melihat di sini karena adanya tempat wisata ini sudah berapa keluarga yang bisa hidup di tempat sini ah kalau itu dibilang banyaklah bantuan sama masyarakat ya. dulunya masyarakat tidak ada bekerja pengangguran sekarang udah bisa dia jualan oke ah, oke okay, okay. nah, mana yang tidak bekerja bisa di sini kerja ah. alhamdulillah lah ada pariwisata di Binamang ini iya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat luar biasa sekali banyak sekali manfaat yang sudah dibentuk oleh bang Henry bang dengan Hen eh, apa Henry dengan Hen sama Perdinan pokoknya Henry lah <laughs> nah, ya. Pak Henverland. Haji Hendrik sama Perdinan Pak Haji Hendrik ya salam ya. buat Pak Haji Hendrik ya salam ya. kenal Alhamdulillah lah ya, ya. ada wisata di sini ya. orang pun kan dulu motong karet sekarang udah bisa dibawa kapal dapat untuk mencari uang betul untuk betul sekali luar biasa nah, ya, Masa ma mana orang yang tidak berdagang udah dagang sekarang hmm. Betul nah, hijrah sekali. namanya ya beri ya, kan? ya, ya, pekerjaan sekali. yang ini iya nah, ya, langsung ya. ke pekerjaan yang satu lagi kan iya luar biasa sekali kira-kira ada yang perlu disampaikan buat penonton saya untuk iklannya boleh atau Kamal orang fotografer lah ah, orang Misal fotografer silakan orang sampaikan salam ke penonton saya nah. ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan nama saya Kamal. Tadi yang seperti dibilang abang tadi ya saya bekerja di sini seperti fotografer lah. Uh, untuk sambil memiralkan juga wisata ini, Emperlan uh, uh, uh. ini biar rame lagi uh. pengunjungnya gitulah. Oke. Okay. Berkat Empelan ini. Saya dapat bekerja pula di sini. Iya iya iya. Uh, kerja sambil sekolah lah gitu. Oh jadi kamu sedang ya, sekolah? Sekolah terus oh, ya, tiga man. ya sekolah, ya. Sudah bisa cari uang sendiri. Iya. Ya berkat yang perlanilah uh -huh. saya bekerja di sini. Saya beribu terima kasih ke perlan ini. Semoga jaya selalu ya perlan Amin amin Dan sukses. Sampai. Dan sukses kedepannya gitu. Dan semoga Berkembang bapak Henry dengan perhinaan ya. selalu diberikan kesehatan ya. ya. Dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin. Mungkin itu saja ya yeah. ee, dari pembicaraan kita. Semoga apa yang kita bicarakan ini mampu menambah pengetahuan dan wawasan kepada penonton dari Zeddy Official. Dan inilah hamparan e, yang ada di Desa Binamang, e, Kecamatan 13 Kota Kampar. Mari kita ke sini untuk menghibur diri bersama keluarga kita, karena tempatnya sangat luar biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.